hilangkan, hilangkan kelebihannya gitu tidak dihilangkan. Oh, oh, ya. saya, saya, saya kalau gini ya, kan? saudara Hale, begini saya pada pada kesempatan yang yang ada beberapa kesempatan saya ketika membimbing syahadat saya mempersaksikan calon mu'alaf itu untuk bersaksi bahwa Musa, Yesus, Daud, Salomo, Abraham adalah nabi itu tidak ada pelanggaran kaidah karena mereka-mereka ini memang semuanya adalah nabi yang salah kemudian ketika posisi Rasulullah tidak diakui sebagai khata nabi penutup para nabi makanya Al-Quran itu menerangkan walau kanu yu'minu billah wa nabiyi wa ma walakinna kathiram minhum pasikun. jadi sekiranya kata Allah mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada apa yang diwahyukan kepadanya, Niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Oleh karena itulah kemudian, kami umat Islam itu selalu harus mengakui dan mempersaksikan para Nabi ini sebagai utusan Allah. Hanya saja prosesi untuk keislaman seseorang wajib hukumnya mengakui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabiullah. Iya, saya kan gini loh. Saya kan dapat poinnya. Kamu tadi mengatakan bahwa orang yang diutus itu adalah bagian dari saksi ataupun nabi. Saya sepakat di situ, cuma ketika berbicara syahadat, terus kamu mengatakan, "Aku ya, aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Isa utusan Allah, atau Musa utusan Allah, atau Abraham utusan Allah." Berarti kamu mengimani dan mengiakan syarat itu bisa berubah Maksudnya gimana? Sadat itu berubah gimana? Poin kedua kan sana kan dicantumkan nama Muhammad Ya toh? Mm. Tetapi dengan pernyataan kamu bahwa Semua utusan yeah. sama berarti bisa dicantumkan di poin kedua itu Bisa nama Musa, bisa nama Ibrahim Ya toh? Ya yeah. Ya sudah, berarti bolehlah ya berarti syahadat itu nggak nggak mesti Muhammad ya. Kalau umat Islam itu kemudian <coughs> mempersaksikan iman mereka terkait dengan keislaman mereka, maka wajib hukumnya bersaksi itu atas nama Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam kaidah keimanan umat Islam mengakui Baginda Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam itu sama halnya mengakui kenabian para utusan yang datang di atas muka bumi ini. Nah, kalau kemudian Anda ingin bersyahadat kepada saya, nih misalnya. Bimbing saya, Bang Suma, untuk bersyahadat. Karena saya sudah mengakui agama saya itu adalah agama pagan. Saya bimbing Anda. Nah, Anda boleh mengucapkan, Ashadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna abraham Rasulullah. Boleh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Boleh. Tapi kemudian yang menjadi ending, Anda harus mengakui bahwa Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sebagai nabi, sebagai penutup para nabi. Maka Anda akan berada pada posisi asyadu Allah ilaha illallah wa Anna Muhammad Rasulullah Iya berarti gitu. sepakat itu ya, baru Iya berarti, ya, berarti kita sepakat poinnya yaitu hmm. nama Muhammad di dalam bersahadat bisa digantikan dengan nabi-nabi lainnya bisa-bisa oh, gitu. kita itu bersaksi bahwa semua nabi itu adalah utusan Allah tetapi untuk mengislamkan seseorang dengar untuk mengislamkan seseorang wajib hukumnya bersyahadat dengan nama Allah dan juga nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu oh, alaihi wasallam Tadi kamu ya. bilang sama utusan itu sama kok sekarang ini, kamu anda, dalam, ini, anda, ini anda ini Allah mengatakan begini kul ingkuntum Tuhibbunallah fattabiuni yuhbibakumullah wayagafirlakum sunubakum wallahu gafur rahim orang yang mengakui Abraham Nabi mengakui Daud Salomo Yesus Nabi kudu wajib hukumnya mengikuti baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi perintah kewajiban ini kemudian harus dipersaksikan dengan syahadat Iya semaka, poinnya. Karena, uh, itu poinnya terus apa lagi gitu. yang saya permasalahkan Kamu kan mengatakan hmm. bahwa utusan itu sama Nah ketika nama Muhammad itu di dalam poin kedua diganti menjadi Nabi Musa atau Ibrahim kamu nggak terima, padahal kamu tadi bilang bisa. Ini kan jadi rancu ini, ibaratnya penekanan yang kau sampaikan ini rancu gitu. Pimpin, plan. rancu pula, kok pimpinan pula? Dengarkan saya dulu. Ketika orang itu ingin disahada, ingin berislam, ingin berikrar menjadi seorang muslim, maka wajib hukumnya syahadatnya itu menggunakan nama baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada orang yang bersaksi tidak membawa nabi. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oke Karena, sekarang gini gini loh nah, Gimana nah, Kamu ini ingin bersaksi atas nama Allah Atau ingin bersaksi hanya atas nama agama Islam Loh pertanyaan konyol ini Gini, Karena, gini, gini, gini. Sebentar gini sebentar, sebentar gini Karena kalau kita ingin bersaksi atas nama Tuhan Logik ya Tuhan hmm. Nabi-Nabi itu mengajarkan perkenalan kepada Tuhan tetapi kalau bicara yep. tentang agama Islam yang membawa hanya Nabi Muhammad. Makanya saya pertanyakan. Ini... Kamu salah. Sebentar dulu. Ajaran ini, Islam itu dibawa oleh semua, semua Nabi. Termasuk Yesus. Yesus itu membawa ajaran Islam gitu loh makanya Yesus minta kepada pengikutnya untuk menerima dia sebagai utusan Allah jika bapak gini. jika apa jika Abraham adalah bapakmu maka niscaya engkau akan percaya gini, kepada gini, aku cuman. bahwa aku berasal dari dia yang telah mengutus aku gini. yaitu bapak di surga di zaman ya. nabi Musa Abraham mereka belum mengajarkan yang namanya agama ya Usaha kamu jatuh dulu sebentar makanya tanya jam Sebentar dulu, makanya makanya kamu, makanya kamu, kamu saya tanya begitu. Sebentar dulu. Makanya saya tanya hmm. mengenai syahadat. Kamu jangan, ini jangan agamamu tidak dibawa oleh Yesus. Kita kan dan nanti kita bahas masalah itu. itu. Kan gini, kita kan bicara sahadat, ya, yaitu dan hmm. kamu tadi mengakui bahwa poin yeah. kedua itu menjadi saksi karena dia sebagai utusan atau nabi. Oke. Okay? Nah, makanya saya hmm. bilang maka bisa digantikan nama Muhammad di poin yang kedua. Dengan contoh Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kamu bilang bisa. Dan kemudian kamu mengatakan. Eh, Mb, saya sekarang ini. Saya, saya ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Ibrahim alaihissalam rasulullah. Apakah itu boleh? Boleh. Apa yang melarang gak? Ada yang melarang. Ya sudah. Nah, terus kamu, ya, ketika kamu mengatakan sama utusan itu sama levelnya. Dan kemudian kamu mengalihkan suatu agenda. Nah, ada saya katakan sama levelnya, saya gak, katakan begini: "Rasulullah Muhammad SAW adalah khatan Nabi'in, penutup para nabi, hmm. yang nah. menyempurnakan ajaran seluruh para nabi." Iya, gitu. poinnya kan tetap utusan. toh, iya kan? Hmm. Nah, makanya ya. saya bilang tadi, kalau wajib ya bersahadat itu atas nama Nabi Muhammad. Kan pertanyaan saya sederhana. Ya. Kita ini sekarang hmm. mau bersahadat atas nama Tuhan atau atas nama agama Islam. Itu loh. Anda ini lucu. Kok lucu bertanya jelas sederhana Sa gitu. <laughs> Sahadat itu adalah persaksian. Betul. Kalau kemudian sepuluh. Anda. Kalau Anda sekarang bersaksi dengan sebenar-benarnya. Dengan hati, akal, sadar bahwa Allah tidak ada Tuhan selain dia. Dan baginda Rasul Muhammad SAW adalah utusan ya Allah maka anda sudah menjadi seorang Islam makanya kan saya tanya Juma sekarang hmm. poin yang mau kita bahas tentang sadat ini persaksian tentang agama kah atau persaksian kepada Tuhan jawab dulu Persa persaksian kepada Allah yes, nah, kalau anda al sudah ya? dengar kalau anda sudah bersaksi tentang Allah dan baginda berarti anda sudah Islam anda sudah bersaksi bahwa Islam itu adalah agama yang benar wal Quranil Hakim innaka al mursalin ala siratul mustaqim demi alquran yang penuh hikmah sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus berarti okay. ketika okay. anda menerima baginda sebagai rasul di salah satu rasul-rasul yang ditus oleh Allah berarti anda sudah islam oke okay. sekarang anda saya sudah berada dalam jalan yang lurus ala siratul okay. mustaqim kan gitu. sekarang saya dapat poinnya cuma, kamu sekarang sudah sepakat yep. bahwa bersaksi yang sana hmm. itu adalah bersaksi untuk Tuhan oke okay? Ya. Terus berarti, poinnya, siapapun yang ingin masuk dalam Islam berarti bisa menggunakan nama Musa, bisa Ibrahim, Enggak. Tidak harus lo. Gimana? <laughs> Aduh, Anda ini pikun. Ya, saya ya, bilang kok. kalau Anda ingin bersaksi masuk ke Islam, wajib hukumnya Anda mengimani khatam nabiin sebagai berarti, utusan Allah sebagai penutup Berarti Begitu. kamu kembali lagi tidak mengakui bahwa persaksian ini untuk Allah. Karena kamu memaksakan untuk satu agama. Ya, tidak. ampun. Kan begini. <laughs> kan begini, kan begini. Yang mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi itu adalah Allah. Mengakui okay. utusannya berarti mengakui Allah, kan gitu. Nah, okay. sekarang kalau Anda ingin bersaksi kepada Allah tapi menolak kenabian Rasulullah, itu apa namanya? Itu konyol. Loh. Apaan Bukan, sih? Kan lagi nih kamu baru mengatakan bahwa Muhammad hmm. itu adalah utusan Allah. Saya akan bertanya apakah Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu enggak utusan Allah? Mereka utusan Allah. Ya, Allah. Tapi, Mereka saya masanya, tapi utusan nah. Allah untuk masa sekarang adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hidup sekarang, maka kita pun harus apa? Harus bersahadat mengatasnamakan baginda rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Do. Tadi poinnya kamu bilang saya oh, bakal iya. menekankan, ya kan saya tekankan hmm. tadi kita ini yeah. di dalam bersaksi ini untuk Tuhan atau untuk utusan. Kamu bilang untuk Tuhan, clear di situ. Dan kemudian saya oh, bertanya, untuk Tuhan pula nanti, itu untuk kita. Iya, makanya saya bilang tadi, hmm. berarti ketika ada orang ingin bersahadat kemasuk dalam Islam, berarti bisa Muhammad diganti di sana dengan Isa atau Musa. Tapi kamu maksudnya, menolak. Maksudnya Anda ingin bersaksi untuk masuk ke Islam, tapi Anda tidak menggunakan syahadat terhadap kenabian Rasul gitu? Gak bisa. Karena oh, sekarang itu. sudah, gak bisa. Karena sekarang itu adalah berarti, masa... Hmm. Berarti kamu di sini menekankan kepada orang, bersaksi bukan atas untuk nama Tuhan dong? apa pula ini maksudnya. Makanya saya bilang... Sekarang, sekarang begini, sekarang begini. Allah menerangkan begini. Di dalam Al-Quran. ma Muhammadun illa Rasul. Siapa yang menerangkan itu? Allah. Nah kalau kita bersaksi tentang Allah. Berarti kita harus mempersaksikan apa yang dipernyatakan oleh Allah. Allah mengatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul. Kalau kita mengimani Allah sebagai Tuhan satu-satunya satu Tuhan, maka kedua wajib mengimani instruksinya beliau. Berarti kita bersaksi tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW sama dengan kita bersaksi ketuhanan Allah. Kan begitu? Gini loh Juma. Ya dengar baik-baik. Ya. Aku kan ya. dapat punnya utusan yeah. itu adalah saksi atau rasul atau nabi Oke okay? mm -hmm. dan utusan itu salah satu contoh namanya Muhammad Musa Ibrahim ya toh ya yeah. nah, itulah poin daripada utusan yang menjadi yeah. saksi ya toh Iya yeah. nah, berarti bicara saksi kepada Tuhan ya kan Nah yeah, kemudian terus. ketika ada orang ingin bersahadat, Bolehkan hmm. nama Muhammad itu tidak menjadi Muhammad tetapi Isa atau Musa? Kamu bilang tidak. Maka saya bertanya. Maksudnya, kita maksudnya, maksudnya apaan? Atau agama? Gitu loh. Maksudnya apaan? Maksud saya begini. Kita ini bersaksi untuk <tuh> Tuhan atau untuk agama? Agama itu mengajarkan kita bersaksi tentang Tuhan. Tuhan Betul. itu mengajarkan kita untuk bersaksi tentang agamanya, ajarannya. Betul. Makanya Jadi, saya tidak bisa, tidak bisa Anda memisahkan itu. Iya, saya tidak memisahkan. Jangan, itu saja. jangan karena agamamu tidak diajarkan oleh Allah dan juga Yesus Gila. sampai Anda kelimpungan bertanya gini kayak gini. begini gitu loh. Sedikit pelan-pelan ya, pelan-pelan resapi. Kita mm -hmm. <laughs> kan kamu dan sepakat <laughs> bahwa ah. bersaksi itu untuk keagungan nama ya. Tuhan, ya toh? Ah. Berarti yang menjadi hmm. saksi di situ adalah setiap utusan, ya kan? Iya, yeah. Kalau so. kita ingin bersaksi kepada Tuhan atas nama oh. rasul atau nabi itu, boleh dong tidak harus Muhammad. Maksudnya? Ketika bersahadat dan boleh dong bukan hanya untuk nama eh, Muhammad, jawabannya Bo mudah kok itu, Bang. Boleh ikut membantu menengahin. <laughs> ya, mudah.